warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya kita akan mengenai topik masalah di jalan raya begitu macetnya. ternyata kendalanya itu mobil-mobil ini pada mengetem pas di jalan raya jadi jalannya menjadi sempit. ini lokasi di daerah sekarang nah ini aktivitasnya saya akan lakukan pada macetnya mengetem sisi jalan penguat seperti ini buat jalan semakin sempit saja nah, ini dia kita lihat nah, itu adalah SPC ya. nah, ini aktivitas dikasih pasar ya. kita lihat jualan lagi nah.